Halo sobat, sudah yakin bisa memahami grafik city value atau disebut dengan plot PCR real Times? Mesin PCR real times ini dikenal dengan cara kerjanya yang handal. Proses PCR sekarang ini tidaklah rumit karena dilengkapi dengan kit yang lengkap. Banyak jenis kit sesuai dengan kebutuhan. Biasanya PCR real times ini memerlukan kit isolasi sampai sequence target untuk di PCR-kan. Proses PCR Real Times juga sederhana, yaitu isolasi kit lalu PCR. Waktu terlama adalah bagian PCR, karena harus menunggu siklus berjalan. Lalu kunci utama, membaca hasil mesin PCR ini adalah dari nilai CT-nya atau CT values. Contoh nilai CT pada uh, PCR Real Times adalah seperti pada gambar ini, ya. lalu yang ini lalu yang ini dan masih banyak lagi tampilan-tampilan lainnya. Nah, bukan alatnya yang salah tetapi jenis sampel RNA atau DNA dan sequence target yang kamu pakailah yang menentukan grafik yang muncul di sana. Mari kita lihat detail prosesnya. Ct values adalah nomor siklus PCR atau eh, tepat amplifikasi kurva yang melintasi ambang sinyal Selama PCR real time dioperasikan dalam uh, real time PCR ini, Ct digunakan sebagai ukuran relatif dari konsentrasi target dalam reaksi. Dalam kerja proses uh, PCR yang 100% efisien, ini produk yang diperbanyakkan dalam siklus seperti ini, yaitu satu siklus ada dua kopian target PCR. Dua siklus menghasilkan mm, total 4 kopian Tiga siklus menghasilkan 8 total kopian Sampai seterusnya hingga jumlah siklus yang ditentukan oleh pihak pemeriksa atau peneliti Jumlah siklus yang diperlukan untuk mencapai ambang batas tergantung pada permulaan konsentrasi target Misalnya perbedaan target CT1 dan 2 pada topik pemeriksaan yang berbeda Berarti bahwa satu sampel uh, Sampel 2 memiliki target dua kali lebih banyak daripada sampel satu. Misalnya, konsentrasi target antara dua sampel ini dapat dinyatakan sebagai dua pangkat delta city ya, dan delta city values. Lalu delta city itu sendiri dikenal uh, sebagai CT yang kedua dikurang dengan CT yang pertama, misalkan. City yang kedua berada pada angka 20, sedangkan City pertama 18, maka delta nya adalah 2 Dengan itu konsentrasi target yang kita perlukan adalah 2 pangkat City tadi, sama dengan 4 4 volt dalam konsentrasi awal target ur urutan sekuensnya Lalu banyaknya faktor yang mempengaruhi City Salah satunya adalah langkah awal transkripsi di mana metode awal untuk menentukan nilai kualitas reaksi real times Mengukur CT menggunakan transkrip uh, reverse atau yang balik Ini memiliki perbedaan dengan reaksi real times yang forward atau maju Nah ini cara bacanya aja lumayan rumit gitu ya Bagaimana dengan ribuan sampel kalau kita uh, sekali operasi Oke okay. Jadi mesin PCR sudah terhubung dengan komputer sehingga data yang dianalisis otomatis juga terlihat di komputernya dalam sistem aplikasi um, aplikasi uh, dari Thermo Fisher Scientific tepat produsen alat tersebut diproduksi ya. Nah, jadi kita jangan bingung-bingung lagi ke sana. Tinggal lihat nilai akhir. Oke, okay, uh, semoga kita sehat selalu dan jaga kesehatan. Salam dari anak kegisian versi gisi molekuler